Jika bangga ada kau rambut nyumuk bau paniwangga, laang umbau bau pahidu ya nae tinggu eri. Bakawini buah borong kau, kau. ya kupang ngadang rambut nyemut bau paniwangga, la angu bawamu Na e eh, tinggul, eri pinggul gaul kal bakawini banah Patunya tamu naik inap Ku iri Patunya tamu naik amap Iri Binggu goka bakal ini Kai lupa kai pandu mangu. baru kang maya eri kai lupa kai pamohuka eri pinggul gaulka bakal ini jaga kubangadang kau rambu nyungmu bapa ni wangga tak ba Opa hidup ya naik tinggu Eri bingung gauka Bakal ini bana kau, Ku rinjung biar tamu tamunai aman eri bingung bergerak bakal ini buang buluk pem Kai lupa, kai pamohu Eri, pinggunggau kau Bakau ini alam ini kau Eri, pinggunggau kau Bakau ini